jadi di video kali ini kayaknya di video pertama saya yang pakai facecam istrasya lama uh, ya jadi kita saya akan reaction sebuah video yaitu kemarin Jun ya si bang June itu merilis trailer dari car driving Indonesia versi lima dan kebetulan saya belum menonton kemarin dan baru hari ini. video reaction dan kemarin saya sempat kontak-kontakan chat dengan Bang Jun katanya boleh enggak saya izin buat reaction katanya boleh ya udah unit passwordnya berilisnya ada ini gak ya ada uh, kayak open betanya gitu kayaknya ya wes ya, cukup sekian untuk video kali ini dan saksikan terus video di channel adadam saya sampai jumpa di video yang berikutnya terima kasih telah menonton